pekerja yang di PHK dan dirumahkan capai 1,7 juta. Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan hingga 12 Mei 2020, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan maupun terkena pemutusan hubungan kerja mencapai 1.722.958 orang. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PHI dan Jamsos Kementerian Ketenaga Kerjaan atau Kemenaker Hayani Rumondang menyebutkan jumlah itu terdiri dari pekerja formal yang dirumahkan sebanyak satu juta tiga orang dan pekerja formal yang di PHK sebanyak tiga orang. Untuk pekerja informal terdampak sekitar 316.000. Jadi kalau dihitung pekerja di rumahkan, pekerja di PHK formal dan informal itu mencapai 1.770.913 orang. Data ini sudah lengkap datanya, ucap melalui konferensi pers virtual Selasa 12 Mei. Sementara untuk perusahaan yang telah melakukan PHK serta dirumahkan mencapai Rp80.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah perusahaan seluruh Indonesia untuk PHK itu ada Rp41.000. Untuk yang dirumahkan ada Rp44.000 perusahaan, kami terus-menerus melakukan akurasi data ucapnya. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan korban pemutusan hubungan kerja akibat dampak virus COVID-19 bakal mendapat bantuan berupa santunan sekaligus pelatihan. Bendahara negara itu pun mengatakan nantinya para pekerja yang terdampak PHK bakal mendapatkan santunan dengan besaran satu juta per kepala untuk tiga bulan. Santunan dan pelatihan tersebut akan diberikan oleh BPJS, Ketindaga Kerjaan atau BP Jam Sostek. Itulah informasi terbaru yang kami dapatkan dari kompas.com. Bagi Anda yang menonton video kami, jangan lupa memberikan kritik atau komentar di channel di bawah ini. Terima kasih.